Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulaun Salalah, Siti Muhammad, berjumpa lagi dengan saya dalam sadie di sini dan alhamdulillah teman-teman. E, kali ini ada rakyat lagi, kita akan belajar lagi tentang rakyat ini, rakyat nyamuk. E, rakyat ini mati total, atau tidak menyala sama sekali. Ya. Saya belum bokar ini sama sekali. Uh, sebelum itu, saya sarankan teman-teman untuk menggunakan sandal, ya, sandal jepit atau karet ya, alasnya ya, untuk memperbaiki seperti ini. Karena kita tidak tahu, kita itu lalainya di mana. Karena ini normalnya, ini uh, tegangannya uh, sekitar 1000 volt DC ya, kalau nggak salah ya, DC. ya Seperti itu, nah, tapi ini tidak menyala sama sekali. Kita akan tes di mana kerusakannya ya. apakah di baterai atau di mana atau di rangkaiannya kita cek baik teman, -teman ya uh, kita ya, saya akan coba cas dulu ya. cas dulu dalam kondisi ngecas Oke, okay. ini coba cek dulu. Oke, okay. ini kondisi ngeces Yang ini belum saya hidupkan. On apa tombolnya saklarnya. Ini saya hidupkan. Yang ini bagian sini saya perlihatkan dulu. Ini saya hidupkan, teman-teman ya. Tombol yang ini untuk lampu. Tombol yang ini untuk raketnya. Seperti itu. Okay. Perhatikan, teman-teman. Lampunya coba tes mati. Kemudian posisi ngecet ya. E, coba menggunakan timah. Apakah ada letupan untuk? E, oh masih ada ya. Berarti rangkaian untuk ya, kelihatan, teman-teman ya. Ada letupan ya. Coba, aduh, nah, ada, ada letupan ya. Walaupun agak kecil letupannya, ada listrik lah seperti itu. Oke, okay. uh, saya akan ngetes dulu pegangannya berapa yang bekerja di sini. kelihatan teman teman ya ini biasanya seribu atau seribu lebih kita akan tes halo tes ya ya 26 ya hanya 26 lagi ya kelihatan ya pencet lagi hanya 26 ya, 26 volt DC 100 saja Tidak nyempek ya, Sehingga Susah membunuh jamuknya seperti ini Oke okay. Berarti rangkaian Yang ke raket ini Fix Itu eh, Apa namanya Normal ya Seperti itu Saya sudah siapkan ini baterai ya. so, Jika Yang rusak ini baterainya Tapi nggak tahu lagi ya Kalau perkiraan sih di baterainya seperti itu Kita buka aja Belan-belan Ini skrupnya ada 5 Pertama kita akan Cek secara fisik ya ada lima pokoknya kumpulkan dulu di sebelah sini ya pas, karena sudah pas lima kita buka ya, buka dulu Rangkaiannya juga harus dibuka ini baterainya teman-teman Oke, okay. rangkaiannya juga dibuka. Lihat dulu secara fisik, barangkali ada uh, rangkaian atau komponen yang ini yang bermasalah. Oh, masih kurang satu, sekarang. Berarti karena ini tadi menyala yang ini. Untuk tegangan tingginya, berarti kita tidak akan mengutak-ngatik yang sebelah sini. Ya. Normal ya, seperti ini kayaknya. Nah, saya cenderung memperkirakan ini masalah baterai saja. Baterai ini ya, saya akan buka, teman-teman. timah dulu tangan saya agak gemetar karena ini siang hari di bulan puasa ya. efek lapar sudah mulai terasa ya. baterainya seperti ini saya akan membongkar baterainya ini Cuma akan ngecek aja Tegangannya seberapa Tiga ya Ini gak tahu berapa harusnya Tapi rata-rata itu Antara 6 sampai 9 volt Ini saya sudah sediakan yang 6 volt 6 volt baterai begini perkiraan saya di baterainya memang ya saya paralel eh, saya seri seperti ini semuanya jadi 6 volt kita akan cek lampu pertama setelah itu kita akan cek uh, di tegangan ininya. Oke. Okay. Sudah nyambung semua. Oke. Okay. Nyalakan dulu. Kemudian untuk lampu kita coba. Lampu mati. Lampu mati, teman-teman. Kemudian, untuk yang ini, yang raketnya, saya akan lihat tegangannya berapa. ya kurang pas kayaknya Ya, ini sudah 100 ya sudah oh 200 ya. Ya. Ini kencet ya, sekitar 300-an teman-teman ya. Ya, sekitar 300-an. Ini kalau pakai pakai ini pakai apa namanya timah insyaallah ini eh, timahnya kurang panjang ini kalau pakai timah insyaallah ini akan meletup letus tidak meletus cek lagi aja oh itu itu sudah sudah mulai teman teman sudah mulai tes tes tes begitu bunyinya ya, bisa jadi ya, tes lagi teman teman ya 300 ya ah, itu tes oke okay, ini fix di baterai teman-teman mengenai lampu kita bisa cek kok bisa lampunya ini tidak menyala coba dulu jalurnya lampu ini langsung ke baterai Tidak menyala lampunya Lampu tidak menyala Bukan berarti uh, Baterainya kosong Saya akan cek dulu Secara fisik Lednya bagus, bisa jadi di seklarnya kita akan cek tegangannya. Ya, teman-teman, akan kita cek tegangan yang ada di lampu ini. Ntar, saya ambil japit aja. baik hey, teman-teman sudah saya japit ya untuk mengetahui apakah ada tegangan masuk di mana di ini di lednya, semoga ada ya berarti ini tidak nyala gara-gara uh, mungkin lednya ya lednya sudah putus seperti itu. Kalau saya melihat LEDnya putus teman-teman. Ya, saya cabut uh, matikan dulu ini. Dari mana? Di sini. Kalau teman-teman melihat, ya, saya dekatkan kameranya. Di sini sudah ada nokta hitam sebelah sini. Ya, kelihatan yang terlalu jauh ya. dalam bisa kelihatan. Di sini sudah ada nokta hitam. Fokus, fokus. Ya, di sini ya. Ini hitam. Ini di sini. Ini di sini. LEDnya putus. Semua komponen oke. Okay. Uh, kecuali baterai dan LED. Oke okay, teman. -teman. Uh, ini di video ini saya tidak akan menggantinya cuma uh, istilahnya ngasih tahu kerusakannya di mana cara memperbaikinya bagaimana berarti ini lednya putus ganti led dan ganti baterai oke teman-teman biar tidak panjang-panjang uh, terima kasih saya ucapkan uh, atas kesediaan teman-teman mendukung channel kami Semoga yang sedikit dari kami ini bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman. Kami akhiri. Wabilahitul wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke ya. Semoga uh, puasanya lancar semua.